yang mana jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan acara sinetron JWW babak Kedua di ANTV, para sahabat, ya tayang setiap hari jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Tetap kompak, tetap solid, selalu mendukung, mendoakan untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat di sini ada kabar spesial juga dari Bang Aril yang mengunggah sebuah postingan Rizky Billar. Yang mana sedang syuting persahabat ya semangat, masya allah luar biasa. Doakan, mudah-mudahan Rizky bilar selalu diberikan kesehatan, persahabat ya. Dan untuk berikutnya juga kita lihat di sini ada unggahan spesial dari Bang Ariel yang diripos oleh akun Leslar underscore Saberutai. Di sini memposting video ayah kejora yang mencoba mobil baru nih milik Tedi Leslie ini mobil hadiah dari Rizki Pilar, Masya Allah Senyum bahagia terlihat dari ayah kejorak Makin bangga Dan makin bahagia selalu Mengidolakan Leslar persahabatnya Mudah-mudahan kesehatan Kebahagiaan juga selalu diberikan Kepada keluarga Leslar Dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Cie bro surya nyobain mobilnya Erna, Wow Tentunya untuk nama surya lagi viral banget di dunia perles laran Mudah-mudahan saja selalu mendapatkan berkah dan barokah persahabat ya Dan kita lihat dalam postingan tersebut banyak tanggapan hingga komentar dari para fans Yakni dari akun L2 underscore Lombok mengatakan WKWK -WK masih nempel ya min nama surya Tuh, Pastinya kalau udah Diomongkan oleh Rizky Bilar maupun Lesley itu sudah viral Persahabat yang makin bangga dan makin bahagia kepada Leslar Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Instagram Elni739 mengatakan dalam kolom komentar Si Surya sama Erna mau ketemu sama siapa namanya aku lupa Aduh, <laughs> cute banget komentarnya pesawat ya Doakan saja, mudah-mudahan kejutan dan kabar bahagia serta vitamin manja Dari idola kita, Leslie dan Binalat Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya